Berita emas tanggal 30 Maret tahun 2022, harga emas naik ke atas level $1.920 per troy menyusul terhentinya rally dolar Amerika dan imbal hasil Treasury As. Beberapa analis memperkirakan bahwa ekspektasi pengetatan moneter oleh Federal Reserve telah diantisipasi oleh pasar, sementara kekhawatiran atas resesi meningkatkan ketidakpastian prospek suku bunga di masa depan. Indeks dolar Amerika turun lebih dari persen dari level tertingginya pada hari Senin, sementara imbal hasil Treasury Amerika 10 tahun kembali turun ke level 2,3%. Pada hari kemarin, harga emas sempat turun ke bawah level $1.900 seiring adanya tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan gencatan senjata, khususnya setelah Rusia mengatakan akan mengurangi aktivitas militernya di wilayah Kyiv dan Chernihiv.